Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. Oh are guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Balik lagi di Playlist sore dan SOB ya setiap hari Selasa. Waktunya gue buat ajak kalian keliling dan jalan-jalan kita turun ngeliat akomodasi dan hotel-hotel keren yang ada di Indonesia. Dan sekarang ini gue lagi ada di daerah Ubud guys Hari ini gue mau coba buat visit Salah satu private suites and villa Yang baru aja buka guys Gue demen nih yang masih baru-baru kayak gini nih So kira-kira kayak gimana dalamnya Di dalam ada apa aja Harganya berapa Dan worth it atau enggak Kita langsung mulai aja videonya Let's go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 Untuk memastikan semua tamu menginap dengan nyaman, Traveloka memudahkan pengguna untuk mengidentifikasi tempat stay mana aja yang udah tersertifikasi CHSE oleh Kemenparekraf dengan ikon clean accommodation berwarna hijau. Sekarang yang bisa online check-in itu bukan cuma tiket pesawat aja guys, tapi juga kalau misalkan kalian booking hotel di aplikasi Traveloka buat mengurangi kontak secara fisik, keren banget kan? So langsung aja, Engineer Station Traveloka, teman di depan buat nikmatin ini dong! Halo-halo semuanya Seperti yang gue bilang tadi ya Hari ini gue masih ada di daerah Ubud Dan kali ini gue mau nyobain staycation di properti yang baru aja buka guys Namanya digantari Dan kalau dari arah jalan Baung Agak susah sih buat ngelihatnya Karena posisinya agak masuk ke dalam gitu Tapi tenang aja Karena di depan ada nya kok Dan pas masuk Kalian bakal langsung nyampe ke area lobbynya lihat deh Gue suka banget desain gedung lobbynya ini Karena ceiling-nya yang tinggi jadi kelihatan megah dan abis check-in, sekarang kita langsung masuk aja ke dalam kamarnya. Kuy. Oke okay guys, barusan gue udah selesai check-in. Dan hari ini gue nyobain staycation di Executive Room Pool Access. Jadi tempat ini tuh kayak Kompleks private gitu, guys. Karena kamarnya nggak banyak. cuman ada 16 room dan 4 villa. Dan pas baru ngelewatin lobbynya nya aja, di sini kalian bisa lihat langsung ke area main pool-nya. Dan ini gede banget, guys. Bentuknya kayak lagun dan semua areal kolam ini tuh terconnecting. Jadi bayangin aja gedenya kayak apa. Dan semua room itu menghadap ke areal main pool ini, guys. Kalau yang di bawah itu pool access, kalau yang di atas itu pool view. Oh ya, BTW gua suka banget sama areal yang di tengah ini, guys. Karena di sini tuh rindang banget. Kalian bisa lihat pohon-pohon yang ada di tengah ini bener-bener tinggi banget tuh sampai ke atas itu, guys. Jadi kalau siang pun itu di bagian situ terasa sejuk, guys. Makanya ada banyak meja dan kursi yang ditaruh situ. Kalau misalkan tamunya mau makan atau breakfast, nggak bakal panasan. Oke, sekarang gua udah sampai di depan kamar gua. Ini nomor 108. Kita langsung masuk aja. Let's go. Wah. Wow. Pas pertama kali gue masuk aja, gue langsung kerasa kalau kamarnya ini bener-bener beda dibanding hotel-hotel yang udah pernah gue visit guys. Karena ini ukuran kamarnya gede banget walaupun cuman room. Jadi kamar ini luasnya 60 meter persegi dan pas baru masuk aja ngelawatin pintu masuk yang ada di belakang gue, di sini langsung ada dua wardrobe dan kabinet yang gede banget. Seperti biasa di dalam situ ada barterops dan di tengahnya di sini luggage storage buat kalian naruh koper kalian, tas, ransel dan segala macam. Dan di bawahnya di situ ada dua pasang sandal hotel. Persis di depannya, di sini pintu masuk menuju ke kamar mandi. Gue jarang banget ngeliat pintu kayak gini di hotel-hotel yang ada di Bali. Ini pintunya kerasa khas jauh banget loh. Udah lama banget loh gue ngeliat pintu kayak gini, kayak rumah-rumah Belanda yang jendelanya besar itu. Oke deh, kita langsung lihat kamar mandinya. Btw, pas masuk ke dalam areal kamar mandinya aja, entah kenapa gue langsung ngerasa kalau di sini tuh berasa mewah gitu, berasa mahal gitu. Begitu buka pintu, di sini langsung ada areal wastafel yang cakep banget menurut gue. Jadi di bagian depan wastafelnya di situ ada cermin yang tinggi banget sampai ke plafon, ada banyak amenities di atasnya. Dan beberapa animatis lainnya disimpan di kotak kayu yang ada di pojok sini Dan salah satu yang paling bikin cakep itu adalah lightingnya guys Ada dua lampu yang modelnya kayak retro-retro gitu Ditempel di sampingnya wastafel dan menurut gue itu cakep banget sih Sedangkan di sampingnya, di sini ada shower room dan juga toilet Yang dipisahin sama partisi kaca Dan ini tempered glass guys Jadi ini kuat banget, kalian gak perlu khawatir Walaupun kalian mau smackdown di dalam situ, juga gak bakal pecah. Gak bakal pecah, gak bakal pecah. Dan satu hal yang gue suka banget dari areal toilet dan showroomnya ini adalah marble yang dipakai di tembok dan lantainya, guys. Coba lihat deh, jadi lantai dan dindingnya itu pakai satu material keramik yang sama, dan ini cakep banget, bener-bener kelihatan kekinian dan kelihatan mewah gitu. Selain itu, juga kelihatan lebih bersih ya, kalau warnanya putih kayak gini. Dan terakhir, di areal kamar mandinya, di sini ada bathtub yang gede banget. Gue yakin, meskipun orang bule yang berendam di situ, kayaknya masih muat karena itu bathtubnya gede banget, guys. Di atasnya juga ada dua handuk, tulisannya "degantari". Kita udah keluar dari areal kamar mandinya dan pas masuk ke areal bedroomnya. Di samping kiri, di sini ada TV yang gede banget, dan juga ada kabinet di bagian bawah. TV-nya itu udah pakai Samsung Smart TV. Kalian bisa lihat sendiri di situ, gua bisa play video gua sendiri. Di bagian bawahnya, di sini ada banyak equipment buat makan, kayak pemanas air, teh, gula, kopi, gelas, cangkir dan segala macam ada di situ, guys. Sedangkan di tengahnya, di sini ada mini fridge. Di sampingnya TV yang tadi, di sini ada meja kerja. Jadi kalau misalkan kalian mau buka laptop, kalian mau nulis, di situ tuh yang pas. Dan pastinya di depan TV ada bed yang gede banget. Gue bilang gede banget karena ini memang bednya panjangnya 2,4 meter guys. Kenapa bisa panjangnya 2,4 meter? Karena ini adalah dua bed single yang digabung jadi satu guys. Jadi di tengahnya situ ada belahannya sedikit ya. Biasanya kalau bed single kan lebarnya sekitar 120 cm. Jadi kalau digabung gini jadi 2,4 meter. Dan di atasnya juga udah cakep banget, udah di setup honeymoon. Ada 4 bantal, 2 cushion, dan juga satu couch yang cukup panjang di bagian depan bednya. Di bagian atas disitu ada kipas angin di tengah ruangan yang pastinya bakalan nyaman banget kalau misalkan dinyalain siang-siang kayak gini ya. Gila men, ubut panasnya. Luar biasa. Dan untuk AC-nya, sini tuh udah pakai AC sentral, jadi pastinya dinginnya lebih cepet dibanding AC split biasa. Terakhir di ujung ruangan di sini masih ada satu couch lagi, satu sofa yang cukup panjang buat rebahan, nonton TV, dan juga di sini ada satu coffee table buat tempat kalian makan. Sekarang kita cobain buat keluar lewat pintu yang ada di pool akses ini, guys. Wow, gokil. Langsung tembus ke kolam dong. Cakep banget, gokil. Di areal full aksesnya ini juga ada satu kursi outdoor gitu. Jadi ini nyaman banget buat kalian kumpul-kumpul bareng keluarga, kongko-kongko sambil berenang, makan cemilan, light meal gitu. Pastinya enak banget ya. Oke okay deh, sekarang kita udah selesai buat room tour di eksekutif room pool aksesnya Dan sekarang gua mau ajak kalian buat ngeliat villa yang luarnya 175 meter persegi itu Oke, okay? langsung aja kita ke sana yuk Di sini villanya itu cuma ada empat guys dan masing-masing itu 1 bedroom Jadi nggak ada yang 2 bedroom ya, cuma satu kamar aja Jadi untuk masuk ke villanya itu kayak ada satu gapura gini guys Cakep banget ya sekarang kita udah sampai ke villanya wow gokil cakep banget cakep banget begitu masuk di samping sini langsung ada plan spoolnya yang panjang guys jadi kalau misalkan kalian stay di villa kalian bakal punya satu kolam renang private yang bisa kalian pakai sendiri tanpa perlu berenang bareng tamu lain yang ada di public pool tadi di sampingnya di situ juga ada dua sunbed, buat berjemur, buat duduk-duduk santai, dan juga buat istirahat kalau misalkan kalian capek berenang. Di villanya ini juga ada satu meja outdoor gini, mungkin ini pas banget buat dining table. Nah, areal bedroomnya itu masih identik sama yang ada di room tadi. Cuman bedanya di sini menurut gua ada di areal kabinet. Untuk TV-nya masih sama, luggage storage-nya masih sama, meja kerjanya juga masih sama, Bahkan bednya itu juga masih sama guys, cuman di sini dipannya beda dan di sini ada selambunya. Terus kita jalan lagi ke belakang, ke areal kamar mandinya. Nah ini nih yang beda banget kamar mandinya dibanding sama yang di executive room tadi. Karena di sini kamar mandinya itu konsepnya semi outdoor guys. Jadi, kalau misalkan kalian berendam di bathtub yang ada di sebelah situ, itu sensasinya bakalan beda. Karena kalau misalkan berendam di situ, terus misalkan hujan ya. Wah, romantis banget sih. Gila, men. Untuk toilet dan juga shower roomnya ada di sebelah situ. Dan kalian bisa lihat juga ya, rain shower-nya itu outdoor, guys. Kebanyakan kalau misalkan pas hujan, terus kalian mau mandi. Nah, gue juga nggak tahu nih. <laughs> Mandinya pakai air dari kran atau air hujan? Karena di bagian atasnya itu bener-bener bolong, guys. Nggak ada penutupnya sama sekali. Biasanya sih ada penutup kayak kaca supaya air nggak masuk, tapi cahaya doang yang bisa masuk. Dan terakhir di area pojokan, situ ada semacam kayak mini garden, guys. Oke, okay, guys. Gue udah selesai aja kalian tur di villanya. Dan menurut gue ini villanya cakep banget, guys. Gila, men. Nah, gue demen nih stay di tempat-tempat yang kayak gini nih. Yang yang Bali banget, tapi masih nyaman dan modern. Ini menurut gue tempat stay yang gua banget, gitu. Gue bakal traktir salah satu diantara kalian buat minum gratis di eksekutif rumpul akses yang gua kasih liat ke kalian tadi. Caranya gimana? Klik link yang ada di bawah dan ikutan giveaway-nya, oke? Okay? Oke okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. So, gimana ini menurut kalian dengan Gantari ini? Menurut gua ini propertinya keren banget, kompleks switch dan villa yang baru aja buka di daerah Ubud. Main pool-nya gede banget. Roomnya juga 60 meter persegi, mana gue sama sekali belum pernah lihat ada room segede itu. Fasilitas in-roomnya juga lengkap banget. Bednya super duper empuk, kamar mandinya luas, dan di disini juga bener-bener private. Suasananya sangat tenang, dan pastinya ini bakalan pas banget kalau misalkan kalian mau honeymoon, kalian mau cari tempat staycation, bareng keluarga atau pasangan kalian. Ini cocok banget sih menurut gue. Apalagi kalau kalian cobain stay di area al-villanya. Karena di situ villanya benar-benar luas dan udah lengkap banget, bahkan ada private plunge poolnya. Kamar mandinya semi outdoor dan luasnya 175 meter persegi yang pastinya super duper spacey. So gimana menurut kalian? Please kasih tahu gue di komen di bawah dan kasih tahu gua di komen di bawah juga foto hotel dan villa-villa mana lagi yang menarik buat gua kunjungin dan gua kasih lihat ke kalian. Oke okay, guys, thank you so much for watching and see you guys in the next video. Bye bye.